Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers Dimanapun Anda berada kembali lagi di Fativi hadir Untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita simak di kabar pertama. Para sahabat, ya, ada tentunya sebuah doa diawali dengan doa yang baik. Assalamualaikum, selamat pagi, Leslar Lovers, Jumat Berkah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dicukupkan rezekinya Dan dilancarkan segala aktivitasnya Di hari ini, amin Masya Allah, ini doa doa baik banget Kita aminkan, mudah-mudahan doa baiknya diijabah uh, dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kita lihat persahabatan slide berikutnya nih Alhamdulillah, dua jam yang lalu informasi Yang kita dapatkan untuk viewers Bunda Lesti, lagu insan Biasa itu tembus 2,5 juta viewers Pertahankan di pucuk bersahabat ya Semangat untuk kita semuanya Mudah-mudahan makin kompak Dan makin solid Untuk selalu mendukung yang terbaik Karya-karya Lesti Kemudian juga bersahabat selanjutnya Ada cidukan vitamin semalam Saat Leslar Ini lagi nonton bioskop bersahabat ya Nonton sambil makan Makan sambil nonton Aduh ini Masya Allah banget nih Cidukan idola kesayangan kita lagi nonton bareng tuh Di bioskop Bareng Kak Kirana Fahri Alhamdulillah persahabat ya Tentunya cidukan-cidukan selalu kita dapatkan Alhamdulillah vitamin bahagia pun selalu kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Dan tentu persahabat ya Di persahabat ini pun banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan diantaranya Dari akun Harmini14 Masya Allah dan nggak mau ketinggalan pandanya abang Elmah harus ada cemilan sambil ngebucin katanya dia Ada masya Allah kekiutan kekasrahan dari Leslar yang selalu membuat kita bahagia berikutnya sahabat, kita simak juga ini ada cidukan yang sangat membahagiakan sekali persahabat ini bikin ngakak banget nih benar yang dikatakan oleh Bunda Lesi Kejora saat live launching single terbaru ya Bunda Lesi Kejora itu tidak diperbolehkan untuk syuting bareng dengan Rangga Azob mereka dipisah sampai Bunda Lesti bilang, "Bunda Lesti syutingnya pakai helm." Ini persahabatan, ya, terbukti di channel YouTube nya selalu entertainment. Persahabatan, Bunda Lesti ini syuting bareng Rangga Azob namun Bunda Lesti ini syutingnya pakai helm. Persahabatan, istri solehah, perjuangan syuting, bunda pakai helm, guys. Katanya tuh, full vitamin, pasti kalian gemukan deh. Katanya tuh, aduh, ini bikin ngakak banget, persahabatan. Insya Allah luar biasa perjuangan Bunda Lesti Untuk syuting model video lagu instan biasa Dan kita lihat juga persahabat ya Begitu banyak juga nih komentar yang diberikan Di antaranya dari akun indah BMS indah BMS mengatakan Masya Allah istri soleha Karena suaminya tuh bucin Ngakak tapi ya itulah leslar Yang selalu bikin kangen deh persahabat Indoleksaingan kita selalu bikin rindu Selalu bikin bahagia ya. Luar biasa Kemudian juga berikutnya, para sahabat, Kita simak diungkan story-nya Kak Nova Satu jam yang lalu Masih ada saja netizen yang selalu Nyinyir, para sahabat, ya. Ini salah satunya ada yang DM langsung Kak Nova mengenai Ibu Rosmala Dewi Yang lama tinggal di Jepang, nih, para sahabat Segitu sakit hatinya Sampai Ibu tinggal lama di Jepang Ini kalimat DM dari netizen ini ditujukan langsung ke Kanova. Kanova pun di sini membalas sebuah jawaban panjang. Sakit hati kenapa ya? Kalian aja yang terlalu baper. Jangan apa-apa yang kami lakukan dan kami posting disangkut pautkan sama yang lain. Gak ada hubungannya, ditegaskan ya langsung oleh Kanova. BTW ibu itu kalau ke Jepang, emang gak pernah cepat pulang. Selalu lama, sampai 6 bulan malah biasanya. Ini karena mau puasa aja makanya cuma tiga bulan stay di sini. Namanya ada anaknya di Jepang yang jarang ketemu ya wajarlah kalau lama tinggal di sini. Jangan semua muanya dikepoin, tuh persahabat. Ditegaskan langsung oleh Kanova. Jadi untuk netizen persahabat ya kalian jangan sampai ikut campur urusan keluar gelas ya. Dan tentunya Kanova aja risih banget nih. Banyak DM yang masuk ke kanova bersahabat. Ya, ini disangkut-pautkan dengan Leslar. Ini masalahnya, kita doakan saja mudah-mudahan keluarga besar Leslar Family ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Lalu untuk berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada tentunya postingan foto Leslar Family yang diunggah oleh akun fanbase Leslar lovers Hong Kong. Kita lihat kalimat yang diposting juga di unggahan ini. Diamnya Lesti adalah berkarya Salut anak masih muda Bisa menghadapi permasalahan yang berat Semangat kalian Leslar hujatan dan fitnahkan dibalas sama Allah, tuh, persahabat ya ingat ya, yang selalu fitnah, yang selalu hujat Leslar tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Kita semangat untuk warga Konoha, dukung terus keduanya. Bismillah mudah-mudahan Leslar selalu rukun dan selalu bahagia. Amin. Kemudian juga persahabat, berikutnya informasi ini untuk warga Konoha dari Lesoto Hongkong, Hong Kong, Selalu Rahmil Lesoto Pers Hong Kong, itu akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, pukul 2 siang sampai dengan selesai, tempatnya di Chowsewwaibai, per sahabat ya. Ini lokasinya di Hong Kong. Info yang lebih lanjut, per ya. Bisa dihubungi admin ya. Nomornya ada di postingan National Lovers Hong Kong. Semangat terus untuk warga Konoha! Makin kompak, makin solid, dan mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran dan sukses. Amin, dan pastinya juga bersahabat. Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Leslar tentunya.